tarik nafas kuat, kuat, kuat, kuat, kuat, kuat, kuat, lalu pakai tahan sebentar lalu kuat, buang buang kuat, kuat, tahan kuat, kuat, kuat, Terima kasih Tuhan kami menahan nafas kami karena kami mencoba bentuk rapi hipotia secara sengaja dan secara sadar satu rapi kami meluncur ke bawah tapi kami tidak takut karena kami tahu bahwa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 tarik nafas tarik tarik tarik tahan 15 detik siap ya setelah percaya ya kita selesai 6 read Langsung juga diakhiri dengan relaksasi. ya, Silahkan melakukan pola nafas relaksasi, yaitu tarik lepas dengan pelan-pelan, oleh dengan tangan diangkat, pelan-pelan dirempankan, lalu kembali pelan-pelan. Saat nafas direlaksasi, maka boleh tarik hidung keluar hidung, Ya, ada perasaan yang tenang dan tarik lepas lewat hidung dengan pelan-pelan. Berikutnya, -pelan, dalam mengembalikan saturasi kembali ke 100 setelah tadi hmm. menahan 98, oh. ya 98 sudah aman. Dari waktu teman-teman lihat, maka tadi dua oximeter, yang hitam ini dan yang putih, dua-duanya berawal dari 100%, tahu tahan nafas masih 100%, tapi meluncur ke bawah, di akhir dari tahan nafas, bahkan ketika saya tarik nafas, yang ini masih turun terus, dan tadi sampai saturasi saya tinggal 20%. Lalu mati. Kalau mati berarti dia di bawah 20% kita bisa bermain-main saturasi, jadi bayangin, sampai di bawah 20%. Mungkin saya harus beli alat yang lebih hebat lagi, yang bisa mendeteksi sampai 0%. Jadi hebat ya, menurut saya luar biasa ya. Tapi jangan takut, ya. tapi yang baru jangan ya. Yang baru jangan bermain-main saturasi terlalu rendah. Kalau nggak bisa naik, otak blank, pikun, hilang ingatan. Kalau nggak bisa naik, ya namanya sakit hipoksia sakit hipoksia yang nggak kanker aja bisa kanker jadi hipoksia itu berbahaya buat orang kanker tapi terapi hipoksia menyembuhkan hipoksia karena saya dulu bronkitis 9 tahun maka saturasi saya tentok 96, rata-rata 95. sampai saya pernah dimarahin sama dokter bapak nggak dokter paru-paru lagi dah gitu tapi bilang ah sembuhnya udah lama iya walaupun sembuh sudah lama kan kenyataannya sekarang saturasi sembilan lima gitu ya kalau anda di rumah sakit 92 itu ambang batas. Anda sakit ke rumah sakit 92 pasang tabung oksigen. Maka kalau terapi hipoksia ini, rate pertama mungkin turun di bawah 92. Nanti rate yang kedua di bawah 80. Rate yang ketiga bisa di bawah 70 bagus. Yang pemula nggak usah ngejar terlalu rendah. Tahan sekuatnya aja turunnya seberapa biarin. Ya nanti makin lama tahan makin lama. Makin lama, buang makin banyak, kayak saya. Perlu dikompetisi, perlu dikompetisi. Buang sampai habis, ya. Kalau mau juga turun ke bawah, memang jangan disambi. Info dua ini udah jangan sambil main HP, jangan ditambah. Tarik kuat-kuat, buang, tarik kuat-kuat, buang, waktu tarik. usahakan kalau yang sudah ini ya, nafas perut jadi tarik nafas, buang nafas, tarik nafas buang nafas, tarik nafas, buang nafas, tarik nafas, kalau lebih kuat lagi, tarik nafas, ya tarik nafas jadi setelah nafas perut, nafas darah, buang, kempes perutnya, tarik nafas, perut maju, darah naik, buang, jadi masih semangat, tarik nafas, kuat-kuat, buang habis, tariknya kuat, buangnya habis, saturasi pasti 100, saturasi pasti 100 alat yang ini juga 100-nya susah, yang hitam ini. Tapi tadi teman-teman lihat ini 100. Yang ini lebih gampang 100, tapi kalau turun ini tadi hanya sampai 50-an. Sedangkan ini sampai 20. Emang begitu, alat itu sensitivitasnya beda-beda. Tapi ketika di, di 92 sampai 98 dua alat sama. Karena memang saturasi itu kan dirancang untuk mendeteksi ya di areal itu, ya. Dan, dan saturasi itu di alat kan ke dokter, pasang, Sekian. stabil sebentar matikan gitu ya nggak dipantengin terus nah anda coba anda usah olah nafas saja pasang oximeter pantengin terus kalau fluktuatif anda perlu rajin rajin olah nafas supaya stabil ya kita selama ini memang jarang oximeter dipasang masih pantengin terus begitu dicoba baru sadar fluktuatif misalnya gitu ya sembuh itu sembuh hipoksia sembuh latihan hipoksia untuk men justru menyembuhkan hipoksia saya dulu, sekali lagi, hanya saturasi 95-96. Sekarang dengan mudahnya 100. Begitu saturasi 100, 100. Dulu urin saya pH-nya 5,2-5,4. usah minum soda kue. Tidak usah minum sodium dekarbonate. Bahkan tidak usah minum air alkali. Air biasa saja. Maka pH darah Anda ideal 7,45. pH urin 7,2. 7,4. Olah nafas ini bisa 8. Nanti balik 7,45 lagi. Atau 7,5. Di atas 7. Ya, tubuh kita alkali Anda minum kista kanker tumor tubuh alkali 3 bulan menurut dokter Badroff bukan menurut saya ya itu kanker mati betapa hebatnya olah nafas bahkan kalau kanker mati yang nggak perlu kemo gak perlu radiasi tapi saya punya duit Pak saya mau kemo radiasi kemo radiasi tidak dosa juga ya saya tidak menentang kemo atau radiasi tapi orang yang olah nafas meditasi sembuh tanpa kambuh. jadi boleh kalau mau moderat Mau moderat ya, dia mau dululah. Nanti begitu sembuh, rajin olah nafas supaya enggak kambuh-kambuh. Itu ya boleh juga ya, semua itu pilihan. Saya enggak ada waktu lama olah nafas, Pak. Ya, minum obat kan begitu ya. Saya rajin olah nafas, olah hati, olah pikir ya. Anda lepas obat, kayak diapit saya ya lepas obat. Oke, kita break dulu untuk minum dan ke toilet, habis itu kita uh, body stretching ya. ya, stop rekaman sebentar.